Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fajri Dari kelas F, Psikologi Aware Angkatan 2021 Sini saya akan Menjelaskan tentang apa itu prasangka Yang pertama adalah pengertian prasangka Prasangka adalah penilaian negatif Atau tidak sukaan bahkan kebencian Terhadap sebuah kelompok atau individu Yang diwujudkan melalui sikap negatif Yang biasanya terjadi karena adanya konflik Atau sukaan terhadap individu Atau kelompok lain Prasangka ini terdiri dari tiga kategori Yang pertama kognitif yaitu prasangka yang bertumpu pada apa yang kita anggap benar. yang kedua adalah prasangka efektif yaitu prasangka yang menitik beratkan pada apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. tiga prasangka kognitif yaitu prasangka yang merujuk pada bagaimana kecenderungan seseorang dalam bertindak. berikut adalah 8 contoh prasangka dalam psikologi sosial yang pertama adalah konflik langsung antar kelompok. Prasangka terjadi akibat kompetisi antar kelompok atau kompetisi antar anggota internal kelompok Bahkan terjadi persaingan antar anggota kelompok satu ke kelompok lainnya Contoh konflik inilah adalah antar imigran dengan masyarakat setempat Seperti konflik antar rohingya dengan warga Aceh Dua, pengalaman awal Kondisi prasangka dapat muncul dan berkembang dengan cara atau mekanisme dasar yang sama Yaitu melalui pengalaman awal berupa observasi atau pengamatan. Contoh seorang anak kecil melihat orang tuanya memanggil rekannya yang tergolong etnis tionghoa dengan lontar, melontarkan kata-kata rasisme. Yang ketiga kategori sosial. Kecenderungan membuat kategori ini dengan memberikan nilai-nilai yang baik untuk in-group dan pesangka buruk untuk out-group. Maka merendahkan kelompok lain. Yang keempat stereotip. Pandangan ini melibatkan memperlihatkan nilai seseorang bahkan dari kepribadian orang tersebut Tetapi hanya berdasarkan stereotip reaksi ini akan membuat kesimpulan intensif yang dapat mengubah arti informasi tersebut Yang kelima, status sosial Apabila seseorang membanggakan diri dengan status sosialnya maka ada potensi untuk menganggap remeh orang lain atau kelompok yang lain Contohnya adalah orang yang merasa dirinya kaya akan jarang bergabung dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, dalam, dalam suatu kelompok, kita dalam lingkungan RT6. Deprivasi relatif kondisi ini merupakan kekeruasan individu atau kelompok bila dibandingkan dengan individu atau kelompok lainnya. Contohnya ada individu yang rasa percaya dirinya kurang, dia akan marah atau tidak suka bila dibandingkan dengan orang yang lebih rupawan. Kondisi ini tercipta atas terjadinya kegagalan mencapai cita-cita atau tujuan. Frustasi agresi ini menimbulkan prasangka berupa penilaian orang tersebut kepada orang lain yang tidak mendukung dirinya. Yang ke 8 belajar sosial. Suatu prasangka muncul karena ada aktivitas sosial yang terulang kembali. Oleh sebab itu, seorang belajar dari pengalaman aktivitas tersebut. Contohnya ada orang ada seorang pengemis, maka orang tersebut berprasangka bahwa semua pengemis itu adalah pemalas proses terjadinya prasangka sosial. Adanya kate, ada kategor, kategorisasi dalam keanggotaan kelompok social categorization yang menyebabkan kesan eksek, eksek, eksekutif. Adanya kompetisi sosial di mana anggota kelompok meningkatkan harga dirinya dengan membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Adanya sikap yang terlalu mudah menggeneralisasikan sesuatu. Adanya pengaruh persepsi yang selektif dan pengaruh pengingatan masa lalu, adanya perasaan frustasi dan scape ghosting yang terjadi karena kekecewaan terhadap persaingan sosial, adanya agresi antar kelompok, adanya dogmatisme, yaitu sekumpulan kepercayaan yang dianut seorang tidak bisa tertolerir karena adanya kekuatan yang paling absolut, cara mengatasi prasangka. Satu, memutuskan siklus prasangka Belajar tidak membenci karena dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain Dengan cara mencegah orang tua dan orang dewasa lainnya untuk melatih anak menjadi fanatik Dua, berinteraksi langsung dengan kelompok ber berbeda Kon konteks hipotesis Pandangan bahwa peningkatan kontak antar anggota dari berbagai kelompok sosial dapat efektif mengurangi prasangka di antara mereka Yang kedua, extended konteks hipotesis sebuah pandangan yang mengatakan bahwa hanya dengan mengetahui bahwa anggota kelompoknya sendiri telah membentuk persahabatan dengan anggota kelompok outgroup dapat mengurangi prasangka terhadap kelompok tersebut. Tiga kategori ulang batas antara kita dan mereka. Hasil dari kategorisasi ulang ini, orang yang sebelumnya dipandang sebagai anggota outgroup sekarang dapat dipandang sebagai bagian dari ingroup Empat intervensi kognitif memotivasi orang lain untuk tidak berprasangka latihan atau belajar untuk mengatakan tidak pada stereotip 5. pengaruh sosial untuk mengurangi prasangka sekian uh, jelasan dari saya lebih kurang maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh